Cuy bagaimana kabar korang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat Pastinya cuy Dan ya saya ingin bertanya cuy Di Malaysia bagaimana kabar Covid-19 cuy Kurang bisa komentar di bawah cuy ya Karena kalau memang uh, Covid ini sudah berakhir ya Kita sudah bisa planning untuk Uh, terbang ke Malaysia cuy ya Saya pengen banget <laughs> Saya pengen banget jalan-jalan ke Malaysia cuy Jujur aja, jujur aja Saya pengen banget ke Malaysia cuy Karena begini cuy, di Indonesia sendiri Kayaknya kabar dari covid itu sudah mulai memudar Sudah mulai hilang gitu ya cuy ya Saya harap Akan hilang selamanya cuy ya Covid ini akan hilang selamanya Begitupun dengan di Malaysia gitu ya Tapi protokol tetap Masih harus dijalankan cuy Selalu jaga kesehatan cuy basuh tangan dan selalu jaga SOP cuy ya. Walaupun corona ini sudah pergi SOP itu harus kita biasakan gitu ya Kita biasakan untuk menjalankan itu Supaya bukan uh, menghindari virus aja Tapi menjaga tubuh agar tidak cepat sakit gitu ya Oke kali ini kita akan mereaksi permintaan kurang cuy Yang mana kita akan mereaksi video dari Syamisa Selian terbaru cuy Drama Setan Artinya adalah drama uh, serius, tambah spontan ya. Judul dramanya itu adalah Demi Harta. Oke, okay. di sini di thumbnailnya ada Yo ya. Akhirnya Yo kembali lagi, saya harap banget ya. Yo bisa mengisi dilanjutan uh, drama spontan yang 32, cuy ya. Saya berharap banget uh, Yo bisa hadir di situ lagi, cuy ya. Di sambungan drama spontan 33 ya. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, cuy. Jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cium 3, 2, 1. Oke. Ayo, ayo, ayo, kenal ku deh. Ayo, kenal ku tak Ayo, tak ada Ayo, sedih nanti. Lama tak tengok ini. Yuk, berlagu Ji. Ayo, ada ku adek. Oh. Ayo, kalau tak ayo jeritlah lagi nanti. Ya. Ya, aku begitu do ayo. Selama dak jumpa kan gua. Oh. Gua krup sekarang. Kenakanyo, kenakanyo. Jo kewisare. <tuh> Lalu. Padu nak nak sana. Sana Hanya. Dia tu nak azat semak eh. Tengok adik Semak macam adik. Oh, agak muda. Oh, ceritanya Ka anak bapa ya. Ay, oh. Oh, Aku mau nukil gue, kamu mau gue Aku mau nukil gue Aku mau nukil gue Aku mau nukil gue Sikir lagi, sikir lagi C'mon, man C'mon <laughs> Batu, eh. <tuh> <tuh> oke abis, abis, abis. ceritanya sakit ya apa kayak sudah lumpuh ya atau ini makin mahir juga cuy ya makin mahir juga berlakunya Oh, saya Lama banget ya baru lihat saya lagi, cuy. Say. Lama tak nampak saya, berlakon. Satu set Satu set ma, ma. Oh, Jah. Ya. Satu seje. Satu seje. Demak. Oh iya, oh iya ma. Demak. Mala. Mala. Ah, Demak. Oh, gaya nak. Oh. Oh. Duduk rokok masuk kereta ni. Oh, sih menggunakan tuh to apa? <tuk> <tuk> topi macam tu <tujuh. tuk>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 Beli so, dia produk Fab ni Fab Fliu so lah no So, yang betul ke yang saya tukar ambil Beli banyak banyak produk ni Fab Fliu Ha, ha, tak Ha, ha Munggu je lah produk Fab Fliu ni Tengok ni darik ni, dia ada shampoo Dia ada serum Dia ada kacina oh. Ini no. sponsor so, video je Misalnya seligali je ya ngambuk, untuk show Beli so je Abang dah minta Isi habis ke mana? Ile, ile, oh, ile kong mi? Ilai! Ilai kong! Haa! Boleh ambil tu? tak? kereta? Abang! Tegi kong! Boleh jepai, saya nak tukar kereta baru. Nak tukar kereta baru? Ketua buruk dulu lah. Mari Abang beli kereta baru. Buruk lagi. hargi. Ngaruh pun beli. Ketua tuan bertahun dulu. Abang tak boleh beli kereta lagi. Mau habet, Di sini asip, apa? Asip sih nampak banget. Ini ya melakukan yang benar-benar serius ya. Kayak komedinya hilang gitu. Oh, ini ayahnya. Oh, berarti saudara Dini dengan hmm. iho ya? Boleh lah boleh lah boleh lah. Terdekat, lah. Kita tak di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Tak Di mana? Di mana? Di mana? Di Megi yang tadi masa lagi, Cik Cik, cik, cik Cik, cik Cik, cik Cik Cik, cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik, pakai Cik Cik Cik Cik Cik Pakai, kehe Dia ada pakai itu Eleh Hukar tu kehe Kehe Pak, ni Oh, ada, ada Ada, ada, ada Ada, ada, ada, Oh, lah, ya, lah, e, toh, oh. Kan apalah ni. Gerak parpok par apok ni. Tak gaji gaji oh dah. Allah Allah. Aku ni tak ada hal emulah. Cerok aku ni ah. Si tu ah. Dia suruh kau tu. Kau sang dit. Oh aku tak suka. Rasa rasa. Ayah tak ada. Aku tak ajak aku masuk tu. Ha. Aku oh, eh. ah, iya. ajak no, <laughs> aku. aku dia luknya ya, padahal ini spontan cuy uuuhhh apa, sedar kecek muda aja ayo, ayo kecek muda, ayo berdua ke apa? ayo kelamu lo, ayo mati Apa kasi, aku udah hati kelamu aku tak lama semua tuh, ayo tukar, makan lama apa ya? oh, juragan tanah bapaknya, kaya ya. kita dua kali kaya bau kena abis temukmu, pula luk tuh kita nak mungkak tak? Haa.. Tak boleh! Adik-adik balik pulaknya punya punya gitu Ayuh gitu. ayu sakit itu Sakit lah sakit Ayuh tak nama ayuh mati dia lah mati-matilah ayu, ayu, Ayuh tak nama Oh lah Kau tak gitu lah Aku rasa tak nama situ Selur-suruh dah aku punya punya punya Tak nama? Ya leh! Haa.. Oh payuk-payuk Gila.. payuk-payuk Ayuh lah ayuh Lepak lah Kenapa saya pakai tu nak? Oh, to law law, akhirnya bunuh dia Oh, terjaga dia betul. Oh, no out of pocket sebab Aku ni sebab. Ni peti tajam yang berfungsi sehingga di situ. Ah, no. Bukan, no ni. Dia beli. Kau ni buat kerajaan hang buat ni. Tu Azim. Oke itu Dia Itu bentuknya spontan Aku buat kira kan? Saya tanya Saya gitu gitu sukses ya? jalan angin jalan di Iya. Wah Bunuh, pakai gini lah, masalahnya ini kan pembahasan antara membunuh seseorang, tapi kok dia menyampaikan tuh apa dia bercakap tuh macam <laughs> Kayak apa, membunuh orang itu secara main-main gitu ya. Bercanda gitu. Wah, ini baru nih. Pagi <tabungan> ini. <tabungan> Asik. Serius banget, itu batuknya summon, Cuy. Wah, seru bunuh ya. Heheheh dibangunin bunuh gue, dibangunin Tutup gue Tutup Apa ini, apa ini? Oh? Ini apa ini? Apa iya? kamu diyo kamu diyo oh Oris. oke oke kamu kampung ini ku <gua> kayak <Sedir> orang lagi pacaran gitu tutup gitu, mata yang kayaknya kayak, <Sedir> ala ala romantis gitu <Sedir> <laughs> <t Auswih> ditutup ceritanya kamu membunuh hmm. mati oh Pak ini disuruh kejamkan mata terus gimana sih <hilarious> <textiles> oke oke ngomong-ngomong kemana duduk ha? malah main Squid Game mau eh? mau ha? oke oke, jauh, jauh kemana? eh? mau kemana? oh Eh, oh, Banyu udah ngawur <imenario> <swapato> <Sas frustrating. makeslee> langsung berdiri diri. Kalau enggak apa-apa. Antonio jadi bunuh ke. Haa Mubah uh, ni nak no bunuh ayah ku diri Ayah mu tu peramu uh, Eh Dengar mu Eh hey, Eh Azri Haa Mubah uh, uh, ni nak no bunuh ayah ku diri Haa haa mu tu peramu tak kecil lagi Muka tu apa mu Ikut aku lah Muka tu apa aku ayah mu Tu ayah aku Ayah aku juga Oh lah Sudara lah, sama-sama Ni loyah ada tetapi aku ni Nampak? Nama isi ya banggi Aksi, kamu tinggal sini ah. Dulu tanginmu sakit Hanya sanggup habis ke Aturion Untuk tambah Nyawang Okey, okey Fes... flashback ya Nak berubah anak aku Diselengah... Atau umur, atau umur Wah, dapat banget sini ya kenyawa tanu habis nyawa ayang untuk tanggo atomu Ayam tu untuk amak mati tu saat nyawa ayang lebih berharga dari atom betutu ah suskali aku aku merindikan kata-kata terakhir dari tanu la ni habis nyawa ayang untuk tanggot atomu ayuh tu untuk ah, amar mati tu saat nyawanya sesalnya ada vibrago dari atom betul ah sekali mu <laughs> dah selesai ya? okey okey okey Oke okay, jadi itulah tadi drama setanya drama uh, serius uh, tanpa spontan gitu ya. Yang judul dramanya itu adalah Demi Harta ya. Oke okay, awalnya saya nggak tahu ya Demi Harta itu mencerita, menceritakan tentang apa dan ternyata setelah kita tengok video ini tadi seorang uh, uh, Asif sebagai kakak ya dan Yus di sini sebagai adik mempunyai satu ayah ayahnya ini kaya gitu ya kaya dan banyak tanah ceritanya sih kalau kita bahasakan itu perempuannya materialistis banget gitu ya minta harta ini beli itulah pokoknya seperti itu cuy ya dan disuruh untuk membunuh uh, ayahnya dan mengambil harta hartanya gitu ya oke dari alur ceritanya sih keren ya keren cuman di sini uh, kalau menurut saya ya Syamie Sasli agak terburu-buru ya Mungkin karena durasi cuy ya durasi. Tapi menurut saya komedinya dapat gitu ya Komedinya spontan banget Spontan banget itu yang Itu yang spesial banget menurut saya ya Menurut saya pribadi ya Yang spesial banget dari Hasil karya Syamie Sasli itu adalah spontannya cuy Dan mengapa saya menyukai Sepatu reunion juga cuy Karena spontannya juga Live komedi yang melakukan spontan Berlawak itu adalah sepatu reunion cuy Nah itu yang saya membuat saya itu suka banget dengan sepatu Dan lawakan-lawakan uh, dari Atau hasil karya dari Syami cuy Banyak pengajaran dari drama ini cuy Karena uh, jujur aja cuy Sampai sekarang pun uh, Drama macam ini atau di dunia nyata itu Masih berlaku yang seperti ini cuy Apalagi yang mempunyai saudara banyak gitu ya Mempunyai saudara adik beradik itu banyak gitu ya Merebutkan harta orang tua gitu ya